Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Biar tentunya semangat persahabat ya kita lihat momen kekiutan Lesti dan Pilar Anggap aja ini vitamin baru persahabat ya Masya Allah kita sebagai warga Konoha sangat-sangat merindukan vlog dari mereka berdua Masya Allah mudah-mudahan secepatnya Leslar Entertainment kembali bangkit Kita yakin... Bakal ada kejutan yang sangat luar biasa dari LA atau Leslar Entertainment. Kita doakan yang terbaik untuk pasangan fenomenal ini. Kita lihat juga bersahabat ya, tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Hakaniati mengatakan, Masya Allah, kangen ya lihat mereka bertiga. Apalagi sama Bang Fatih, dimanapun mereka kita doakan, semoga mereka bertiga selalu dijaga sama Allah. Amin kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram Iana.Banjar.52 Bismillah tahun depan normal lagi Amin ya Allah masih ada tim Prestige kalau ngeblok tuh, masya Allah warga Konoha yakin banget ya bahwa LE akan kembali bangkit dengan semangat yang baru. Dan selanjutnya persahabat disimak juga ada video wawancara bersama Bang Bobi Suarez persahabat ya kembali wartawan mencari informasi lesti dan Bilar kali ini persahabat ya informasinya ini langsung ke kakaknya Papa B, Bang Bobi Suarez. Pertanyaan pun dilontarkan persahabat ya diantaranya untuk pertanyaan mengenai rumah yang berada di Gaharu 3 Penyampaian Bang Bobi Suarez rumah tersebut memang belum diisi oleh Lesti dan Bilar Karena menyimpan banyak trauma persahabat dia Yang pasti Lesti Bilar itu ada di Jakarta Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan ya Idola kesayangan kita selalu sehat, selalu bahagia Dan pastinya apapun yang dilakukan oleh Lestlar selalu dimudahkan dan dilancarkan Amin Ya Rabbal Alamid dan tentunya persahabat kita lihat juga banyak sekali ya tanggapan komentar juga yang diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun pecinta cute mengatakan Harus hati-hati pisan kalau jawab wartawan mah kadang muter-muter nanya sampai dapat jawaban Terus dipelintir deh heboh deh tuh betul sekali persahabat ya Harus berhati-hati untuk keluarga besar Leslar bila mana ada wartawan yang bertanya mengenai Lesti dan Bilar harus berhati-hati. Kita lihat juga prosabeth ya komentar selanjutnya dari akun Instagram I don't kenal 11714 mengatakan Mas Wawan bingung mencari alamatnya Leslar nyanyi aja Mas Wawan lagunya Ayu Ting Ting kemana-mana aku harus cari kemana? Aduh ini cute banget prosabeth. Emang the best banget persahabatan yang Jawaban dari Bang Bobi Suarez ketika dikasih pertanyaan oleh wartawan Doakan saja mudah-mudahan keluarga Leslar selalu bahagia Amin Berikutnya persahabat disimak juga diunggah di guest-nya ke rusak 24 lar Perhatikan persahabat dia ya. mengunggah kembali postingannya Papabi Dan tentunya fokusnya ke like dari postingan ini persahabat Ternyata postingan yang diunggah oleh Papa B itu sudah mencapai satu juta likes Ini berarti persahabat ya masih banyak yang mencintai Lesti dan Bilar Terutama Papa Bilar persahabat ya Di luar sana membuktikan banyak orang-orang yang masih mencintai dan menyukai Lestlar Ini keren banget persahabat Kemudian juga kita lihat ya, ada tentunya kabar spesial yang kita dapatkan kali ini di unggahan Lesti al yang FC. Perhatikan bersahabat ya, ada salah satu foto pemain sepak bola asal dari Spanyol, namanya Pablo Gavi. Ternyata ini Instagramnya di-like oleh Bunda Lesti Kejora. Aduh, tahu aja ya Bunda El, pemain yang sangat ganteng. <laughs> ini cute banget bersahabat ya. Pablo Gavi ini salah satu pemain Asal Spanyol, di-like oleh Bunda Lesi Kecheora. Aduh, wak dodo ini bakal tersingkir nih, per sahabat ya. Masya Allah, Bunda. El diam-diam ternyata menyukai sepak bola juga, per sahabat ya, terutama untuk pemain-pemain yang sangat-sangat benar-benar, yang menjadi bintang di lapangan.